Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengatasi lupa password pada HP Samsung A12 yaitu dengan menggunakan hard reset. Dan cara ini bisa dilakukan untuk semua tipe A12 seperti A27F, A25M dan juga A25N. Ya langsung saja di sini ada dua cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan menggunakan eh, kabel data yaitu kabel USB dan juga tanpa menggunakan kabel USB. Kalau misalnya OS-nya masih Android 10, kalian nggak perlu menggunakan ini ya, bisa dilakukan secara langsung Tetapi kalau misalnya HP kalian menggunakan OS Android 11, maka diharuskan menggunakan kabel USB yang sudah terhubung ke komputer ataupun ke laptop Dan untuk HP saya ini sudah Android 11, jadi harus menggunakan kabel data ya, ini kabel datanya sudah terhubung ke komputer Oke, untuk melakukannya di sini kita perlu kecepatan tangan ya Nah, sebelum dipraktekan, saya kasih tahu dulu untuk teorinya. Pertama, tekan dan tahan tombol volume bawah dan juga tombol power secara bersamaan. Tekan dan tahan sampai HP-nya ini mati ya. Kemudian jika sudah, tombol volume bawah ini kita pindahkan ke tombol atas. Tekan dan tahan. Dan nanti setelah logo Samsung muncul, kemudian kita lepaskan untuk tombol power. Ya, sekarang kita mulai. Kita tekan dan tahan untuk tombol volume bawah dan juga tombol power secara bersamaan. Nah, kalau misalnya HP-nya mati, nanti untuk tombol volume bawah, kita pindahkan ke atas. Kita pindahkan, dan lepaskan untuk tombol power ini setelah e, Samsung-nya ini muncul. ya. Tekan dan tahan, biarkan saja. Dan sekarang kita masuk ke recovery. Ya, berhasil. Setelah itu, di sini kita pilih wipe data. Oke, okay. kemudian untuk menghapus pola tinggal kita tekan tombol power Tetapi udah pasti data semua yang ada di HP terhapus ya Ya, nggak apa-apa Kemudian kita pilih reset ke setelan pabrik Nah, dengan cara ini maka untuk pola akan terbuka Walaupun untuk datanya hilang Setelah itu pilih reboot system now Dan sekarang untuk HP akan hidup dalam keadaan tidak ada polanya Ya, dan untuk HP ini akan hidup setelah beberapa menit ya Oke, teman-teman, itu dia cara mudah untuk hard reset HP Samsung A12. Dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.